Ini belum Subuh, kali menyebabkan masih tidur saja Dilek Jangan saya pakai <tuk> Halo. Selamat malam, Bapak Aku nge <mengejar> kesel kan, Bapak <tuk> Aku takutnya semerem <mengejar> tekan Besok ini kok telat lagi. Enggak, apa, sehat, nah, mas, mau makan, makan istirah, Nah kemarin ke sini tuh mau ke sini tuh nggak keburu keburu lagi bu. Apa? Mau kemarin mau ke sini ke sini kemarin tuh nggak keburu. Pas paginya itu. Gak, gak, enggak. Gak Bu apa tuh? Oh jualan, kaisan. Apa pisang barangnya Esti. Tanduk, itu mahal ya Mbak es, ya. Okay. Sekolah petani selarang ya Buang kok penang, jaran -jaran kan, Nah, daerah -jaran ini, jarang ini? cocok-cocok tanah Oh, cocok bu Ini Apa? Okay. Okay, kering ya. nih Oh, jadi nah, cocok nah, nah, nah, ya banget uh, okay. well, juga <laughs> 4 hari kalau nggak salah, kemarin nggak minum obatnya ya? Gimana? 4 hari, empat hari nggak minum obatnya, nggak apa-apa, Bu. Iya, apa-apa, asal iya. itu ya Iya, iya. Iya, iya. Iya, ada keluhan. Terus Iya, iya. Mak iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, jadi pengennya kayak kayak bawaan OPPO gitu kan pengen Gak biasa-biasa 31 Desember Nek pulang mbak San Nek Oh, pasal ya tiba -tiba. Sekarang pulang Dua-dua minggu, tiga hari Dua-dua oh, ya. minggu, tiga hari Jadi perkiraan Oh iya, iki Ini buku orang Tidak kalau <Suju> kita e -e. Iya, karena ini memang tipunya nggak ada kan hari pertama mentah, tapi HPL lagi lawan nongking takut Dua Oktober dua satu. HPL hari perkenalan bayar ya. 2 oktober 2021 ribu mm. eh nggak mm. ada ini enggak ada kolom ini ini buku ini anjir kan harusnya oh anjir kemudian merpati dua dua tiga hari lima ya mbak ya aturan hmm. itu 2 ya, kemarin nah. naik, naik. Oh, nah, naik. Naik. Sekarang tanggal 7 bulan Yang nah, Bisa Pak? Nah, langsung kulit dari Oke, eh. <laughs> <Halo, tis> harus Om saya sering kena <reaction> Gak <advertisers> sengaja tapi Ay, kalau ayo. gitu terus copot eh copot orang masih Ada ngojo mulai Ah, kulitnya nggak teman mbak nggak gumpetan cacing Oke. telur cacing itu ada di kuku eh. kalau kita makan nggak pakai sendok layu gurih gitu ya. anu apa sih telurnya itu diusus hmm. 100 tapi dia sehat, jadi tidak nah. apa apa. ini Asalkan ada puluh, gitu, gak apa apa. Okay. segitu naik malah pusing. Oke, paling ya. 100. Iya. Mm -mm. Iya. Ini tak kasih 20, tapi tak tambah DHA, Ya. Ya. Oke, dipersakakan Bu, buat dokumentasi Bu. <tutup> gimana udah, oh. udah. Oh, apa gerakan bu. Pos gerakan terus gerakan okay. apa posisinya kalau belum sebelumnya enggak masalah tapi nanti 9 bulan itu biasanya hmm. mutar dia ya. kepala di bawah karena bayi itu lahir normalnya kepala dulu hmm. boleh posisinya iya nanti di 9 bulan itu Ini sekarang lagi bu. Bukan, ah, jatuhnya. Hmm. Sehat ya? Ye? Yeah, yeah, bagus mas, alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. Yeah, setara, set. Oh, kita oh. ya? kita <laughs> <laughs> Udah, ini sehat, ibunya sehat. Mame ya di... jelas hmm. sayuran ini, biar biak ya lancar. Hmm. Yeah. minimal 18. Ini ada air kelapa, boleh itu bagus? Air kelapa? Oh, ya, kelapa. Air kelapa, orang duduk dekat Ini malah tiap hari pengen air kelapa Iya, air itu labu. bagus, itu cairannya itu mirip dengan cairan tubuh Iya, eh, iya gitu. nanti ibunya itu nggak dehidrasi eh. Nggak dehidrasi, luar rumah sepusing Hahaha, maaf ada air kelapa ini <laughs> Ada tuh? Eh, mau belum berjualan <laughs> <laughs> nah, <ini>. Alhamdulillah, jualan <laughs> Ya Oh, tinggal kalau kabel begitu lebar, <SILENCIO> <SILENCIO> ya ini bagus semua ibunya sehat, aman, sehat aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, Orang aman, aman, aman, aman, aman, aman, nggak aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, saya tapi, nek, makanan, makanan yang tidak makanan yang nggak boleh untuk ibu itu terutama pertama yang ada pengalat, pengalat-pengalat yeah. ya, itu juga cukup sering-sering. kalau-kalau ya. sebisan mm -hmm. minyak olah, okay. tapi terlalu sering. Oh, Lurbanan, oh kluban, Lurbanan, kan? you know? dua dua minggu tiga hari, kasus di pusat itu misalnya rahimnya normal, dunia jantungnya tadi udah bagus banget pergerakan itu untuk iya kasih bismillah nih syukur sih dan juga kasih Iya, akhirnya saya kasih sepuluh hari Seng, ya, Orang akan kaget, "Aduh, ini udah gitu yeah, yeah. tiap napak lagi lagi naik temenan ponselan gitu satu kali satu ini ya kita sudah makan ini yang malam kita ini takut ya eh. Juni dua ribu satu, kabel ini satu belas hati yang dipakai sesudah makan semua. Ya, hai, ya, dengan hai, hai, dan tidak hai, masalah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,